Hello Dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini Kita akan bermain game yang bertajuk The Bridge Curse Misteri Jambatan Tak berapa masa Let's go Huh Dia siap zoom According to the legend A lovely couple Oh ni pasal pasangan lah kan Pasangan dekat jambatan Lepas tu maybe bunuh diri ke apa kan Do you dare Tazila aku. Woi, okay. dah agak tak teruk ba. Okey. Diorang nak buat kereta kan. Ya. Itu dia. Itulah. Oh. Rehearsal of the bridge at 10 malam, 5 minit. Siapa yang lambat kena cuci, Okay Aku baca uh, apa message tadi, so macam oh. Tak ada apa-apa pun. Dia macam cerita pasal senpai lah. Woo. So, kita boleh nyorok. That's cool. I guess. Okay, makanya bermulalah. Perjalanan kita menuju ke... Stadium, I guess. Menuju ke mana? Ya, yeah, menuju ke Scenic Bridge. Kenapa diorang nak buat? Dekat jambatan tu. Ya. Yeah. That's kind of weird. Aku ikut jelah poster ni kot, kan? Eh? Siapa tu? Huh. Tiara Ming. Itu misteri baru ke? Oh misteri baru. Oh. Wih apa ni? Hah? Ya betul. Kitrek. Okay, ya dah hantu lah weh. Aku ya ke hantu tadi weh. Rupanya orang. Kenapa dah buat risel ni? Kenapa? Kenapa korang je tak duduk? Kenapa aku kena buat rehearsal ni? What the heck ni benda ni? Go dia are important Okay, memang kena buat lah Okay So linear So, kenapa aku duduk Ya Allah, setamatkanlah aku Tapi, karakter kita ni dia tak ada so agama ye, Hmm. I guess Okay Uh, oh, siapa yang buat uh, uh, Tak nampak, tak nampak mana Eh uh.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 Habis aku dah masuk dunia lain dah. There we go. Dah tak ada orang. Eh? eh, eh, eh, kenapa dia macam baboi? Saya rindu. Saya rindu. Saya rindu. Saya rindu. Saya rindu. Saya rindu. Saya Buat lah tu. Asal tiba-tiba dia bangun gila. Ha. Huh. Aku oh, lepas lepas dah kena tutup mata, lepas tu loceng, lepas tu kena naik tangga ni. Lepas tu gigi, lepas tu rip, aku masuk dalam kubur. Oke. Okay. Ah, huh, sudah. Ah, huh, sudah. <tell> <Ay>! Ya Allah. <tell> Ah, lari, lari. <tuk> lari. lari lari. Lari <tuk> mana? Lari mana? Oh ni. Oh. Eh, lari ke mana ni? what the heck? <tuk> Aku nak masuk ke dalam, kena lompat ke apa? Ya. Yeah. dia boleh masuk tak what the heck man kita nampak mampu aku mampu mampus mampu aku mampu mampus Aku kena crouch ke? Ya tu. Aku kena crouch ke? Tak perlu lah. Ya. Perlu ke crouch? Ke okay, aku jalan kaki je, aku rasa tak perlu crouch. Ya hantu ni. Okey, aku dah sampai tempat something. Run. Ke okay, aku rasa aku oh oh oh. Ah, sudah. Siapa dah tanda tu? Ah, siapa memburu tu? 不可能 kamu Bukan dia yang tadi. Dia, dia dia yang kejar aku Semua pasangan Okay Ah, apa apa apa. Jadi, nampak Le Le, uh, Linya. Mestilah, aku kan sang. Ah, uh, so diorang nak buat live stream sebab aku rasa dia macam nak uh, berlawan antara sekolah-sekolah ni. Siapa lebih buat cerita seram kan. Alright, so kita kena balik dorm. Okey, aku tak edahlah tunjuk semua, semua dialog. Technically diorang macam diorang ni sembar pasal apa tangkal lah kan. Dia ni pakai tangkal. Dia ni banyak tangkal, lepas tu dia macam pakai tangkal pun mengecut. Ya, yeah, siapa je percaya tangkatangkal ni kau pomlah. Alright. Eh, siapa je? And simple lah, simple punya cerita. Woo, itu orang ke hantu? Boleh tunjuk belah sana tu. Habislah kita. So, Dion ni nak buat live stream sebab dia nak bagi sekolah dia orang popular tau. Live stream mengenai hantu dekat jambatan tu yang di mana tengah malam, jambatan tu anak tangga dia akan jadi 14 daripada 13. 14 je sila nombor 14 oh, Hantu tu tunjuk pergi sini tadi Sini ke? Dormitory Bukan ni building Okay where, where, where the heck is the dormitory? Okay this is bad we Kenapa tengah-tengah malam Kau buat benda ni Tingkap berapa ni nak pergi ni? Oh dah buka Okay So aku sium aku jalan je sampai aku boleh access pintu 417. right? Nope. Dia tak kata pun jumpa kat mana tau. 415. Ni yeah. Oh! Sebab tu ada pintu kan? Eh ada apa? Ada... Ada... Umbrella. Okay. So... What now? Okay aku ready. <San> Internet okey dia pulak pergi cek video pulak Ya rakam Ok mari kita lihat guys Kita kena perhatikan entiti-entiti ah Oh apa curang -curang pula ni apa sebab curang-curang pulak ni Adakah sebab perasaan benci dia Wernoh En kaya Okey tak Ni macam so. Oritani kat diri, diri sendiri. Tu semua salah aku. Aku rasa diri memang nak kena rasuk kau. Sejak daripada ritual tu kan. Wo just sayang dah aku. Ayah. Tak idea dapat tahu. tu dah orang tak percinta dengan kau kau tak payahlah nak. Inilah masalah dia Okay, selalunya lelaki don't, yang don't. fras Ni perempuan pula yang sedih Bunyi apa tu? Oh Wait, what? Darah, what? Oh dia dah matikah Oh tak lah ah. ah. ah. ah. ah. ah. Oh dia dah oh. matikah Jangan seks aku macam ni game Okay bunyi tu yang buatkan dia jadi ni So dia matikah Dia dah mati ke? lepas tu dia dah jadi lembaga. Oh tu? Ha! Uh! Ya, benda tu. Benda tu yang macam mungkin dia sepatutnya mati, lepas tu benda tu bagi dia lagi hidup kan. Sampailah dia dapat dia punya objektif dia nak dia nak sampai tu. Macam terbalik pula saya. Eh, perempuan pula yang gilakan laki. Huh. So itulah dia The Curse of the Bridge. Kita tak ada tahu sangat pasal uh, ajang batan tu. Tapi aku rasa daripada situ dia akan membawa pergi cerita ke jambatan tu lah. So tak sabar nak tunggu full version. Sebab gameplay pun tak banyak. Tadi tu banyak dia bagi dialogue untuk build up. Dan aku rasa menarik lah. Story dia pun menarik. Uh, ah, yeah, Ya itu dia untuk kita punya video. Kalau korang suka dengan video ni. Kalau korang terkejut tadi sikit kan. Aku tahu korang terkejut sikit. Rasa macam berdebar sikit. Like. komen di bawah. Subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.